Oke okay guys inilah namanya pantai ujung bala guys Nih Pak Is lagi persiapan mancing mania dia Ini Ismail Persiapan pasang pancingnya guys Kita tengok nanti apa dapat Ikan kerapu? bah dapat strike dia guys Inilah persiapan Nih Ini Pak Ismail ya nih guys Ini pemancing profesional guys dengan jorannya Shimato. Nah, panjang jorannya nih Shimato namanya guys. Nah, ini dia belum tahu wajah Pak Ismail inilah dia rajanya nih pemancing profesional. Jepang. Nah, kita tengok sasana pantainya guys. ya guys, sasaran pantainya guys, pantai Ujung Balanya guys ya guys ini suasana pantai Ujung Balanya guys ini guys Sana pancing ujung balanya guys. Ini suasana pantai ujung balanya guys, tempat rekreasi kita guys. akhirnya guys. Airnya bersih jauh guys lah guys, itu perjalanan tempat rekreasi di ujung pantai bala. Guys, inilah lokasinya, suasananya dengan lautnya yang hijau. Guys, nah, di sana ada suasana tempat mancingan, guys. toh hai, umpannya mungkin umpan sinra. tes hai <laughs> umpan sinra. Hai, okay guys ini saudara kita Pak ini pemancing profesional nih guys nah, Sampai mana Pak ini tadi? Nggak di pelabuhan itu? Tidak ada yang mana ya? Oke okay. hey. Oke